Oke okay, pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara mengatasi laptop yang keyboardnya tuh suka ngetik sendiri ya Jadi mungkin kalau kalian baru nge-restart atau mungkin baru nyalain laptop kalian Itu kalian tiba-tiba ya ngetik sendiri gitu keyboardnya dan itu jujur agak serem aja sih ya Tiba-tiba kayak ngetik sendiri gitu dan agak annoying juga sih ya Jadi kalau kalian mau pakai gitu tiba-tiba kayak gitu atau mungkin kalian begitu nyalain langsung buka browser atau mungkin Chrome atau mungkin apapun itu tiba-tiba ngetik sendiri dan sebenarnya untuk cara mengatasinya mudah banget gitu kalian cukup kalau kalian menggunakan Windows 10 gitu ya kalian cukup klik kanan di lambang start ini kalian cukup klik kanan dan kalian cukup klik yang device manager atau kalian cari aja gitu ya di misalnya di sini device manager dan ini bisa digunakan untuk Windows 8 atau mungkin 7 atau mungkin 81 gitu ya device manager kalian cukup cari aja udah ketemu tinggal kalian klik atau enter dan setelah itu kalian cukup cari yang namanya keyboards gitu ya di sini e, namanya itu apa ya subjudul mungkin ya sub ya yeah, subjudul dari PC kalian nih nama nama PC kalian cukup kalian cari aja dan e, kalian cukup klik gitu ya yang ada lambang lebih dari ini kalian cukup klik gitu dan nanti kalian bakal melihat device Driver dari keyboard kalian. Tapi ini ada lima gitu ya, ini ada lima enam, ada enam ya, ada enam. Jadi ya mungkin tergantung dari PC kalian atau mungkin laptop kalian juga gitu ya, tergantung juga. Dan di sini yang harus kalian lakukan adalah menguninstall semuanya gitu ya. sini kalian cukup uninstall saja gitu, uninstall dan semuanya aja sampai semuanya hilang gitu ya, uninstall. Saya ini sih uh, kalian uninstallnya dari yang paling atas. Karena kalau kalian uninstall yang standar uh, PS slash 2 keyboard ini nanti bakal minta restart. Jadi ya kalian uninstallnya dari yang paling atas gitu ya. Kayak gitu aja gitu mudah banget. Cukup uninstall semuanya. Dan kalian uninstall uninstall, dan nanti di sini yang untuk yang terakhirnya yang standar PS-nya di sini kalian akan uninstall, uninstall gitu ya dan ini kalian harus merestart komputer kalian jadi kalau kalian mau langsung restart ya restart aja di sini saya nggak akan restart karena ya nanti record ini bakal berhenti gitu ya jadi di sini kita akan nose saja dan nanti akan hilang gitu ya untuk sub uh, judul yang keyboard tadi gitu ya atau mungkin keyboard mungkin ya jadi itu adalah menghapus uh, drivernya gitu ya jadi uh, di sini mungkin kita akan mencoba menginstall ulang tapi menginstall ulangnya tuh otomatis biasanya jadi ya kalian cukup Restart, kalau misalnya diminta restart dan nanti saat dinyalakan, ya udah, itu udah keinstal lagi gitu dan alhamdulillah tidak ada masalah untuk laptop saya udah hilang gitu ya masalahnya, jadi ya udah nggak muncul-muncul lagi yang tiba-tiba ngetik huruf S itu gitu ya dan uh, ini saya udah mencoba gitu untuk mencobanya merestart 10 kali apakah balik atau enggak ternyata udah udah enggak balik-balik lagi untuk masalah yang ngetik sendiri saya juga matiin dan saya nyalain lagi laptopnya ternyata sama dan berarti ya udah gitu masalahnya udah hilang dan saya juga enggak coba satu kali dua kali saya nyoba sampai 10 kali gitu ya untuk restart dan untuk matiinnya sekitar dua kali gitu. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya. untuk videonya cukup simple untuk cara mengatasinya kalian cukup aninsal semuanya gitu ya semuanya bener-bener semuanya dan kalian restart dan nanti Pas udah dinyalain nanti itu bakal nginstall otomatis gitu ya Dan kalian gak harus tanpa update Windows dan sebagainya Gak harus ada yang install, gak harus ada yang download, gak harus ada yang dibeli Mudah gitu doang gitu ya Dan ya, yeah, jadi cukup segitu doang untuk videonya Thanks for watching, bye-bye